yeah Patung Garuda Wisnu Kencana berlokasi di Bukit Unggasan, Jimbaran, Bali. Patung ini berdiri menjulang di dalam kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dan merupakan karya pematung terkenal Bali, Inyoman Nuarta. Monumen ini dikembangkan sebagai taman budaya dan menjadi ikon bagi pariwisata Bali dan Indonesia. Patung tersebut berwujud dewa Wisnu yang dalam agama Hindu adalah dewa pemelihara (Stiti), mengendarai burung garuda. Tokoh garuda dapat dilihat di kisah garuda dan kerajaannya yang berkisah mengenai rasa bakti dan pengorbanan burung garuda untuk menyelamatkan ibunya dari perbudakan yang akhirnya dilindungi oleh dewa Wisnu. Patung ini diproyeksikan untuk mengikat tata ruang dengan jarak pandang sampai dengan 20 km, sehingga dapat terlihat dari Kuta, Sanur, Nusa Dua, hingga Tanah Lot. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton, dengan tinggi 75 meter dan lebar 60 meter. Jika pembangunannya selesai, patung ini akan menjadi salah satu patung terbesar di Asia dan akan lebih tinggi daripada patung Liberty. Terkait sejarah patung Garuda Wisnu Kencana sebagai patung tertinggi ketiga di dunia, sejarah Garuda Wisnu Kencana, proyek pembangunan Garuda Wisnu Kencana mulai digagas sejak era Presiden kedua Soeharto, yakni pada tahun 1989, GWK digagas oleh seniman Nyoman Nuarta, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ketika itu Yop Efe, Menteri Pertambangan dan Energi IB Sujana dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka pada tahun 1990 ide ini disetujui oleh Presiden Soeharto, namun ide pembangunan terhenti karena krisis moneter pada tahun 1998. Selain sempat terhenti, pembangunan patung GWK juga sempat menuai kontroversi dari pemuka Hindu di Bali. Namun setelah dilakukan dialog proses tetap dilanjutkan. Nyoman sebagai otak penggagas Garuda Wisnu Kencana tetap ditugaskan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut hingga selesai. Pemilihan nama Garuda Wisnu Kencana mengacu pada patung yang berbentuk Dewa Wisnu mengenakan mahkota emas dan burung Garuda berukuran besar. Kencana sendiri memiliki arti emas. Dewa Wisnu dalam agama Hindu ini dipercaya sebagai Dewa Pemelihara atau stiti. Sedang burung Garuda yang dikendarainya menjadi bagian dari kisah Garuda dan kerajaannya, Ye. Ang bercerita tentang rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda dalam menyelamatkan ibunya dari perbudakan, yang ketika itu ia dilindungi oleh Dewa Wisnu. Desain patung terdiri dari 24 segmen dengan total modul sebanyak 754. Modul yang telah selesai dikerjakan langsung dikirim ke Bali. Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4000 ton, dengan tinggi 121 meter dan lebar 65 meter. Sedangkan untuk konstruksi patung dibuat dengan material tembaga dan kuningan, ditopang 21.000 batang baja dengan berat total 2.000 ton dan jumlah baut sebanyak 170.000 buah. Patung ini dikabarkan dapat terlihat dari jarak 20 km. Kamu dapat melihat patung ini dari Kuta, Sanur, Nusa Dua hingga Tanah Lot. Patung GWK ini juga dianggap sebagai simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Patung Garuda Wisnu Kencana selesai dibangun pada tanggal 22 September tahun 2018 dengan biaya sebesar 450 miliar. Rupiah. Uniknya, Patung Garuda Wisnu Kencana milik Indonesia ini dinobatkan sebagai patung tertinggi ketiga dunia setelah The Spring Temple Buddha di China yang tingginya mencapai 153 meter dan Lakiun Sekia Buddha di Myanmar setinggi 135 meter. Acara syukuran yang bertajuk, Swadar Manning Pertiwi, dilakukan pada saat selesainya pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana. Presiden Jokowi selaku presiden ketujuh melakukan peresmian patung GWK pada acara tersebut. Dalam kesempatan itu Nyoman Nuarta juga turut hadir. Ikon Selamat Datang Pulau Bali patung Garuda Wisnu Kencana digunakan sebagai patung penyambut wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Hal ini dikarenakan kamu dapat melihat patung setinggi 121 meter ini dengan sangat jelas dan mengagumkan dari pesawat ketika memasuki Pulau Bali hal ini dikarenakan lokasinya yang dekat dengan Bandara Ngurah Rai Bali dari Bandara kamu dapat menempuh perjalanan 20 menit untuk sampai ke lokasi Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana yang berada di Uluwatu beberapa pertunjukan-pertunjukan besar juga kerap digelar di kawasan GWK Nah itulah sejarah patung Garuda Wisnu Kencana yang dinobatkan sebagai patung terbesar ketiga di dunia. Kalau kamu merencanakan liburan ke Bali, sempatkan untuk berkunjung ke objek wisata Garuda Wisnu Kencana ya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. total penerjasan setahun tahun I don't know.